Sepanjang perjalanan cintamu Kau bilang aku yang paling tangguh Tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan jelas apa aku pernah mengeluh apa aku pernah berlari saat kau ada masalah apa aku pernah membuat apa aku tak mengi Bangimu, sayang kau menilai ku salah Sepanjang perjalanan cintamu Kau puji aku setiap waktu Tapi kenyataannya berlawanan Ku tak pernah ada baiknya Apa aku pernah menggeluh Apa aku pernah berlari aku pernah membuat Apa aku tak mengimbangimu Sayang kau menilai ku salah Apa aku pernah membuang. Apa aku pernah berlari Saat kau ada masalah Apa aku pernah